Halo semuanya, bersama saya Ju di sini. Pada video kali ini saya tidak sendirian, di sini ada rekan saya Intan Wijayani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pria gentle dan keren. Seperti apa? Ikuti terus video kali ini. Nah, buat sebagian orang, tampil gentleman itu tidak mudah. Apalagi untuk mencari hujan hati ini. Sebenarnya gimana sih tipsnya? Saya akan bertanya kepada teman saya. Di sini ada Intan. Menurut Intan, perihal Intan tuh kayak gimana sih? Menjaga wanita tuh nggak pasti ya. Yang penting perhatian dan simpel actionnya yang pasti gitu. Oke, itu yang pertama. Ada hmm. lagi nggak yang kedua? Ada dong. Yang pasti kalau lagi ngobrol jangan suka main HP ya. Soalnya cewek tuh nggak suka kalau dua ini. Tuh. Jadi nggak asik sendiri dan. Hmm gak diem aja Iya gitu. makanya jangan dikacangin jangan, jangan dianggurin jangan dikacangin jangan dianggurin bukan buah, bukan biji-bijian tapi <laughs> manusia hei Oke okay, selain menjaga hati perempuannya terus menjaga percakapan ada yang ketiga apalagi kita Penampilan ya tentunya soalnya kan cewek nggak suka ya kalau ngajak cowok terus cowoknya malu-maluin penampilannya nggak oke okay, gitu uh jadi penampilan itu penting banget buat kalian karena apa yang kalian tampilkan itu bakalan dilihatin sama orang lain jadi nah. jangan buat malu pasangan kalian nah selain tentunya penampilan yang menjadi hal penting hmm. apa sih selain ketika cowok sudah menyiapkan penampilan mencoba menjaga percakapan menjaga hati si perempuannya yang paling penting ketika sudah ketiganya dilakukan lagi apa tepat waktu jadi cowok harus on time iya dong apalagi mau janjian sama gebetannya mau keluar mau kencan bareng gitu terus dia telat kan nggak enak banget kita nungguin Wah, nah, itu kok jadi kok. buat kalian nih biasanya nih cowok hmm? nih, kadang cowok tuh bilang sudah siap tapi ceweknya yang belum siap nungguinnya lama. Padahal kalian itu hanya perlu menjadi cowok yang bisa dijadikan contoh sama pasangan kalian. Nah, kan? itu harus jadi contoh yang baik buat pasangannya. Tuh, benar. Harus tepat waktu. Nah, untuk menjadi tepat waktu itu gimana sih, nah? Ada tipsnya nggak? Ada saran yang bisa kamu kasih ke cowok biar bisa? Ada kapan? dong. Tentunya harus pakai jam tangan dan waktu buat ngatur waktu yang tepat gitu. Oke. Okay. Jadi, selain menyiapkan penampilan dan harus tepat waktu, kalian juga harus menggunakan jam tangan. Karena menurut Tintan, kenapa sih cowok harus pakai jam tangan? Menurut aku aksesoris buat cowok dan kayak kelihatan gentle gitu ya Oh jadi meningkatkan penampilan Jadi makin keren, iya, jadi iya, iya. keren dan gak malu-maluin Iya gitu ya. dong Nah aku ada nih rekomendasi jam tangan buat hmm. kalian cowok-cowok Gimana caranya agar tampil lebih maksimal lagi Dan tentunya agar kalian menjadi cowok yang tepat waktu Di tangan aku ada rekomendasi Sebelumnya, nih, hmm? sebelumnya kita bahas ke jam tangannya. Intan tuh lebih suka cowok pakai jam tangan kayak gimana? Yang sesuai sama penampilannya, dia yang sesuai sama penampilan dan yang penting, gak, dia. Iya, yang penting nggak salah kostum lah, gak salah kostum. Mm -hmm. Jadi biar kalian nggak salah kostum, di sini ada beberapa jam tangan hmm? yang akan saya rekomendasikan, dan tentunya menjadi aksesoris penting jam tangan hmm? itu adalah sebagian strapnya. Nah, karena bagian strapnya itu akan menentukan jam tangan itu cocok enggaknya kalian pakai dengan sehari gaya sehari-hari hmm. nah, misalkan nih untuk kalian yang ingin tampil formal atau kalian yang ingin datang ke acara kondangan ini stainless ya? Kan? Nah, ini adalah jam tangan tiso stainless steel Nah, jam tangan ini adalah jam tangan tiso stainless steel dimana jam tangan ini memiliki diameter yang cukup kecil atau terbilang kecil lah yaitu memiliki diameter 39 mm. Nah, ada lagi yang menjadi bagian penting untuk jam tangan selain diameternya. Untuk kacanya pakai apa sih dia? Untuk kacanya di sini sudah tahan baret yaitu hmm. menggunakan kaca sapphire kristal. Nah, untuk tisu ini tentunya karena ini merupakan brand dari Swiss, jadi durability dan keakuratannya sudah tidak perlu kalian pertanyakan lagi nah jadi sudah pasti akan meningkatkan tampilan kalian semakin manly dan semakin keren sehingga katanya Intan tadi nggak malu-maluin nggak malu-maluin tentunya untuk harganya jam tangan ini di kisaran harga 7 jutaan hmm. kalian yang suka banget gratis ongkir bisa langsung berbelanja atau bertransaksi melalui mobile apps kami di aplikasi jamtangan.com yang bisa kalian unduh di playstore dan App Store untuk jam selanjutnya hmm? selain untuk tampil formal kalian bisa gunakan untuk menghadiri rapat dan sebagainya yaitu menggunakan strap leather nah ini adalah tisu yang menggunakan strap leather dengan case memiliki diameter yang cukup besar yaitu 43mm untuk case nya sendiri disini menggunakan finishing berwarna gold nah jam tangan ini juga memiliki kaca yang berbahan dari sapphire crystal glass yang tentunya sudah tahan baret nah untuk strap leather itu merupakan strap yang cocok kalian gunakan dalam acara casual maupun untuk menghadiri rapat strap leather ini akan mendukung penampilan kalian dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk harga dari jam tangan ini yaitu di kisaran harga 16 jutaan. Selain untuk acara formal dan casual, hmm? juga tentunya cowok itu kan biasanya suka berkegiatan outdoor oh iya ha, di ruangan. Oke. Okay. Nah, untuk untuk mendukung kegiatan kalian itu strap rubber ini akan meningkatkan penampilan kalian dan akan membantu kalian dalam berkegiatan karena strap rabat ini sangat nyaman sekali digunakan selain tidak akan terpengaruh dengan keringat dari lengan kalian tentunya ini juga bisa digunakan untuk kegiatan outdoor seperti terkena air hujan dan lain Sya sebagainya bisa ini? Nah, untuk jam tangan ini, ini adalah jam tangan Seiko King Turtle yang tentunya jam tangan Seiko sendiri sudah dikenal sering mengeluarkan jam tangan Divers, nah jam tangan ini bisa kalian gunakan untuk diving karena jam tangan ini tentunya sudah memiliki water resistant hingga 200 meter nah jam tangan ini juga sudah didukung dengan screw dan crown di mana screw dan crown merupakan crown yang bisa kalian putar terlebih dahulu sebelum men-setting waktunya seperti ini dan ketika settingnya sudah selesai kalian bisa langsung tutup lagi crownnya dengan rapat yang diperuntukkan agar air tidak mudah masuk ke dalam jam tangan kalian. Wah keren dong. Nah, untuk kacanya, khusus saya cooking turtle ini menggunakan kaca yang sama seperti jam tangan sebelumnya yaitu menggunakan sapphire crystal glass di mana oh, anti baret ya Ya, di mana kaca tersebut merupakan kaca yang sudah tahan baret. Ini merupakan upgrade terbaru dari Seiko. Hmm. dimana seri ini adalah keluaran seri terbaru yang sudah di-upgrade spesifikasinya menggunakan kaca sapphire. Berbeda dengan Turtle sebelumnya masih menggunakan hard crystal glass. Di sini harga untuk jam tangan Seiko King Turtle ini di harga 4 jutaan saja. Wow. Nah, Seiko King Turtle ini memiliki Kaliber 4R36 dimana sudah didukung dengan komplikasi day date di sini, jadi hmm. tidak ada ada petunjuk waktu juga ada penunjuk tanggal dan harinya. Nah untuk penunjuk day date nya juga pada Seiko King terbaru ini sudah di upgrade menggunakan kaca pembesar di sini, Tan. Hmm. jadi akan menambahkan kesan vintage jam tangan diver pada seri ini kita lanjut ke jam tangan berikutnya nah, aku ini, lihat siapa pakai jam tangan apa nih? Nah, ini merupakan jam tangan Spinnaker Breitner SP56201 yang aku sudah ganti strapnya hmm. dari strap leather menggunakan strap nylon ini merupakan strap guy strap guy ini merupakan strap yang cukup nyaman aku gunakan sehari-hari karena memang tidak akan membuat kalian terlalu tampil formal untuk berkegiatan sehari-hari, strap ini sudah mendukung kegiatan atau penampilan kalian cocok banget dong buat yeah. jalan sehari-hari betul sekali Nah, untuk jam tangan ini untuk Spinnacle ke ini berapa harganya? di kisaran harga 2 jutaan saja nah kemudian untuk diameternya sendiri yaitu di ukuran medium hingga small yaitu 42 mm nah, untuk kacanya? untuk kacanya mm -hmm. juga sama, sudah Tentunya anti baret yaitu menggunakan kaca sapphire crystal glass Oke okay, untuk movementnya yaitu menggunakan movement NH35 Yang dimana movement tersebut merupakan movement dari Seiko Ketika belum bergabung menjadi bagian dari brand Seiko Di luaran namanya movement NH35 Dan ketika masuk dalam brand Seiko menjadi 4R35 Oke okay. Keempat, jam tangan ini merupakan jam tangan yang bisa meningkatkan penampilan kalian dan akan menyesuaikan dengan kegiatan kalian agar kalian tidak salah kostum seperti katanya Intan tadi Nah jangan malu-maluin dong Nah menurut Intan nih, Intan pilih yang mana buat cowoknya? Aku mau pilihin ini buat cowok. Oh, sudah tahu pilih yang mana? <Garuh> aku suka yang ini dong Kenapa suka yang itu? Untuk harganya lumayan ya nah, itu Dan makin nambah penampilan jadi makin ganteng pokoknya tuh Segera, Makin keren untuk dan kalian mau... yang penasaran dengan jam tangan ini, langsung cek link di kolom deskripsi di bawah. Langsung cek sekarang dan kalian bisa dapatkan harga terbaik hanya ada di jamtangan.com tentunya. Sekian video kali ini tentang Pria Jantel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Daaah! Bye!